Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahibabi rahmatillah adadama fi ilmillah Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin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 Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat wal Mudah-mudahan semuanya semakin sehat, panjang umur fito atillah sehat wal dan yang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan. Amin Allahumma amin. Malam hari ini saya mau ngajar simpel, sederhana dan tidak panjang, tapi mudah-mudahan barokah biar majlis seninnya istiqomah ya biar majlis seninnya istiqomah tentang masalah keistimewaan sholawat pada Nabi Muhammad SAW kalau kita bicara keistimewaan sholawat pada baginda Muhammad SAW maka kita semua paham keistimewaan sholawat itu sampai pada puncak yang tertinggi sampai pada puncak yang tertinggi kenapa karena yang merintah salawat adalah langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa salli mubarik alaihi wa ala alaihi wa sahbih. Itu perintah dari Allah ta'ala, sesungguhnya Allah senantiasa bersalawat pada Nabi. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah senantiasa bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Hei orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil sama Allah khusus. Gak semuanya dipanggil. Makanya gak semuanya dengar. Ya gak semuanya dengar. Yang dengar nih minus su'adak da'arin. Orang yang dengar berarti orang yang sudah tercatat dalam ilmunya Allah. Orang yang bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita Dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita Termasuk di dalamnya Amin Allahumma Amin Sallu ala nabi Allahumma sallallahu alaihi Jadi kalau dengar panggilan Allah ini Kita masuk dalam kelompok ini Ya ayyuhalladhina amanu Allah yang memanggil, Allah yang memberikan label Hei orang-orang yang beriman Hendaknya kalian sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian solawat dan salam sebanyak dan sebagus mungkin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga kalau kita rajin solawat karena mendengar ayat ini berarti kita menjadi orang yang terhormat karena kita sudah mendapat julukan orang yang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslimah, kemudian kita jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, berarti kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan hei orang-orang yang ber beriman berarti iman kita bukan sebarang iman, karena itulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habji dalam maulid Duror menyatakan dengan dengan lugas ya, menyatakan dengan lugas uh, min khawasil mu'minin hanya orang-orang mukmin khusus Itu yang dia hatinya tergerak Untuk solawat kepada Nabi Muhammad S.A.W Jadi kalau kita tergerak solawat kepada Rasulullah S.A.W Ketika nama Rasulullah disebut Ketika kita duduk, ketika kita berdiri ya Ketika kita melakukan kebaikan Kita banyak solawat pada Nabi Muhammad S.A.W Maka kita termasuk min khawasil Mau kaum kau yang yang khusus. Pada kesempatan ini saya mau membahas satu hal saja karena ini buku setebal ini, Nggak, setebel setebal ini isinya semua tentang fadilah solawat dari para ulama, dari berbagai kitab. Bukan bukan cuman apa namanya omong kosong, bukan. Tapi omongannya ulama, bukan omongannya orang yang duduk ngerumpi, bukan. Tapi omongannya ulah ulama. Ucapan ulama itu sangat berarti. Akhir zaman ini kadang kita meremehkan ucapannya ulama. Maunya ucapannya Nabi. kalau ucapan Nabi saya mau. Kalau kalamullah saya mau. Tapi kalau ucapan ulama enggak. Mau ada ucapan Nabi ngapain dengerin ucapan ulama? Lah ini pola pikir yang salah. Ya pola pikir yang salah. Karena ucapan ulama itu bagian dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Alulama Ambiya, para ulama itu pewarisnya Nabi, makanya ucapan ulama itu nilainya luar luar biasa. petuahnya ulama itu nilainya luar biasa. Ilmunya ulama itu nilainya luar luar biasa. Kenapa? Karena dapat warisan dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari nabi-nabi yang lain. Oh kita ini umat Islam. Dapat warisan ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada orang yang nanya itu, Dalilnya Habib mana dalilnya? Dapat warisan ilmu Nabi-Nabi yang lain. Nah, kemarin barusan bulan Rajab Mi'arad. Isra dan Mi'arad. Sekarang Syaban. Di Isra dan Mi'arad kan jelas. Di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan ilmu dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk di-share, dibagikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Sampaikan kepada umatmu, Salamku dan sampaikan kepada mereka semua bahwasannya surga itu tanahnya subur dan tanamannya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di riwayat yang lain la haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengnitipkan ilmu ini Nabi Ibrahim alaihissalam lewat Nabi Muhammad saw untuk siapa umatnya Nabi Muhammad saw. Artinya kita dapat warisan ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada ilmu yang dapatnya itu dari warisan Nabi Ibrahim, dapatnya dari warisan Nabi Musa, dapatnya dari warisan Nabi Isa. Ada yang dari warisan Nabi Muhammad Wasallam Kaya umatnya Rasulullah karena umat yang paling akhir. Ya umat yang paling paling akhir. Nah ilmu-ilmu yang luar biasa dari para ulama ini kemudian dituangkan dalam berbagai kitab. Banyak kitab karya para, ula, para ulama, diantaranya para ulama mengarang kitab khusus tentang keutamaan sholawat pada baginda Muhammad SAW. Tapi malam hari ini kita bahas bab satu saja, perkara duduk dan berdiri dengan sholawat. Ya, duduk dan berdiri dengan sholawat. Ini mudah, asal dibiasakan, dipraktekkan mudah. Tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Toyalisi dan juga Bayhaki disebutkan bahwasanya baginda Muhammad SAW bersabda: "Majtama akau munthumata farroku an ghairi zikrillah azza wajall wa salatin ala nabi wa salatin ala nabi SAW." Illa qamu an, Masya Allah okay, makalah, Tidaklah berkumpul sekelompok orang, kemudian mereka berpisah tanpa berzikir kepada Allah Taala, tanpa berzikir kepada Allah Azza Wajal, dan tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. melainkan mereka itu berdiri meninggalkan majelisnya tempat duduknya an, antan min jifah aromanya lebih busuk daripada bangkai. Jadi kalau tadi kita duduk di warung duduk di mall ada restoran kita duduk di rumah kita di kursi kursi kita duduk di lantai lantai nggak ada zikirnya nggak ada zikirnya nggak ada solawatnya duduknya itu maka aroma kita itu busuknya lebih daripada bangkai. untung saja pakai masker semua ya ya pakai masker tapi ini bukan masker ini kalau nggak bisa mencium aroma itu ya memang hidung kita buntet secara ruhaniah karena ruhani kita kotor hidungnya tapi orang-orang soleh para wali Allah hidungnya ini jernih maka kalau ada orang itu kurang zikir, kurang solawat aromanya antan min jifah, lebih busuk daripada bangkai Cuman gak bisa dimaskeri, kan repot juga ya. Repot nih orang-orang soleh kalau ketemu, ya mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Kalau kita seperti itu, terganggu tuh orang-orang soleh dengan aroma, aroma aroma kita. Makanya diajarkan oleh para ulama, kalau kalian mau duduk, ya, baca, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirohmanirohim, Sallallahu ala muhammad Bismillahirohmanirohim, Allahumma sholli ala saidina Muhammad pokoknya Bismillah sholawat Bismillah sholawat duduknya itu baca Bismillah baca sholawat sehingga kita belum belum duduk sudah mengawalinya dengan Bismillah yang membawa berkah dan sholawat yang membawa barokah luar luar biasa nanti kalau bangun dari tempat duduk disuruh baca Bismillahirohmanirohim Ala Muhammad atau Allah Muhammad terserah solawatnya apa. Dilanjut Subhanakallahu an anta astaghfiruka wa Bangun yang seperti itu aromanya wangi. Ya aromanya wa, wangi. Makanya dikatakan solawat itu kalau dibacakan di suatu tempat tempatnya jadi harum. Dibacakan di suatu ruangan ruangannya jadi harum. Kalau ruangannya harum nanti rasa di hati nyaman. Saya mau nanya sama semuanya, kalau mencium aroma yang busuk itu artinya enak atau artinya enggak enak? Tergantung. Kalau udah terbiasa ya, enak-enak saja ya. Kalau udah terbiasa enak-enak saja. Mencium aroma tubuhnya yang enggak mandi lima hari. Dia udah biasa, oh, enggak bau, nyaman-nyaman saja. Yang di sampingnya, kelenger, Lima hari enggak mandi itu. Aromanya Masya Allah. Yang di sampingnya ya orangnya aktivitas, orangnya kerja, berpelu keringat, kering keringat, kering keringat, kering, kering lima hari nggak mandi. Lalu dia nggak merasa apa-apa karena udah hidungnya berinteraksi dengan aroma busuknya sendiri sudah kebal. Tapi yang baru masuk breng, waduh, pingsan ini. Ini buat saya pingsan. Bing, nah, sebagaimana aroma yang nggak enak itu mengganggu suasana hati, maka aroma yang nggak enak secara rohani akan mengganggu hati. Karena itu kalau hati kita enggak tenang, hati kita enggak tentram, hati kita kok sering kemurungsung di rumah atau di suatu ruangan, cek itu, ruangan itu, rumah itu sering dibuat zikir dan solawat atau tidak. Kalau jarang dibuat zikir dan solawat, tapi isinya cuma lagu-lagu yang enggak manfaat, drama-drama yang enggak jelas, ya wajar. Kalau ruangannya ya begitu. Ya wajar, secara ruangannya, ruangannya seperti, seperti itu. Karena itu kita harus membuat diri kita dimanapun berada, membuat ruangan itu jadi indah karena kehadiran kita. Ruangan itu jadi harum karena kehadiran kita. Dengan apa? Dizikiri, disolawati. Bismillah. Allahumma salli ala siddin Muhammad. Gampang atau susah itu? Gampang ya. Prakteknya? Mak, brok, selesai. Brok, halo, iya, halo, bisa. Duduk langsung telepon dua jam, bisa. Duduk langsung update status, bisa. Selfie, jepret, ya, update status baru di cafe A, baru di restoran A, jepret pemandangan indah, baru di tepi sungai. Apa gitu ya? Bisa, tapi duduk kemudian langsung update status selawat dulu, guys. Enggak ada kita nih, enggak ada duduk selawat dulu, guys. Gitu, salawat dulu, bro. Enggak ada nih, duduk gitu, enggak kita. Gak mengajarkan pada diri kita dan orang lain seperti itu, kita ini ya, jangan ngomong orang-orang lain. Padahal mudah itu, bangun dari duduk, baca sholawat, bangun bismillah, allahumma sholawat. Kalau nggak dibiasakan, nanti nggak bisa. Biasakan menghadirkan rasul. SAW ketika kamu mau duduk, hadirkan allah tuhanmu ketika mau duduk, hadirkan rasulmu ketika mau duduk, hadirkan allah dan nabimu ketika mau bangun ingat gitu ya, dalam benak kita, oh saya punya Tuhan Allah, Bismillah, minta tolong sama Allah nih mau duduk, biar selamat duduknya. Allah mahasiswa, biar berkah, biar diterima nih permintaannya sama Allah, saya bawa nama Rasulullah, biar enak tempat duduknya, biar barokah. Buka warung, kok warungnya kurang berkah, enggak pernah disolawatin. Diribahin iya, dinamimahin iya, warungnya buat ngerumpi, warungnya buat jelek-jelekin orang, warungnya buat menyebutkan keburukan-keburukan orang, ya jifah. Aroma warungnya bangkai, busuk bahkan lebih busuk daripada bangkai. Ngeri kan ya? Tapi kalau kita begitu masuk warung di mana kita jualan, kedai kita jualan, toko kita jualan, apapun itu tempat kita bekerja, duduk langsung bismillah dan sholawat, breng wangi. Aromanya ha? harum. Apalagi dilanjutkan sambil baca sholawat 10 kali, ya sholawat 10 kali, syukur-syukur kalau baca sholawatnya semakin banyak. Allahumma akhir. sudah 20 kali saya selawat munjiah. Itu satu kantor untung itu. Gara-gara satu orang kantornya harum. Ya gara-gara satu orang kantornya kantornya harum, wanginya luar luar biasa. Sehingga kalau orang soleh lewat situ, breng, wah harum ini, ini dari mana nih aromanya? Dicari, ya akan dicari sama orang soleh dari situ. Siapa itu di situ yang mengharumkan ruangan ter tersebut? Nah sementara kita enggak, enggak maksakan diri kita itu. Ini paling penting, jangan cari pengaruh ruangan, seproot-seproot-seproot, itu nanti belakangan. Harumkan dulu ruhaninya, dengan zikir dan dengan sholat. Salawat. dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa gak ada judulnya wali Allah lupa solawat gak ada Wali Allah kok lupa solawat gak ada, kecuali wali palsu ya kalau walinya asli gak mungkin lupa solawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Wasallam pasti itu mau duduk, mau bangun dia akan ingat sama Rasulullah sallallahu alaihi sallam karena dia gak pernah mau pisah sama Nabi sallallahu alaihi sallam Fi wal selalu kata Habib Ali Habzi saya ingat saya selalu terbayang-bayang Nabi Muhammad SAW ketika saya duduk maupun saya berjalan selalu ada Nabi Muhammad SAW karena itu dikatakan ehwani rahimakumullah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya Abdullah bin Abbas itu pernah berkata. Annama qama min majlisin ala nabi minhu dari dulu itu sahabat kalau setiap kali ada yang berdiri bangun dari satu tempat kami pasti mendengarkan ya orang itu berdiri sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad saw jadi sahabatnya Nabi itu nggak pernah dengar temannya bangun nggak solawat tuh nggak ada. Nah, kalau kita jarang dengar ada Muslim bangun baca sholawat, hukum Nabi wa Alihi dini, agama kita itu mengajarkan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Makanya, kalau cinta sama rasul, berdiri ya disebut, duduk ya disebut. Pengalaman saya waktu dulu ke Mesir, saya ini jelek-jelek begini, pernah ke Mesir. Oh, iya, saya bahkan pernah itu, apa namanya? ke. Universitas Al Azhar pernah ke sana lo ya, bukan belajar. Waktu ziarah ke Mesir itu kan masuk Al Azhar, sholat di sana, lihat bagaimana orang belajar, ya keliling saya. Terus saya lihat mobil-mobil di Mesir itu bagus-bagus, tapi besok pesok peok-peok, kacanya banyak yang pecah, kadang diganti plastik toh, masya Allah kaca pecah plastik tempel kan itu di Mesir. Saya kemudian nanya sama Teman-teman mahasiswa dan orang Mesir, ini masjid apa mobil-mobil pada peok-peok ini. Kenapa nih, mobil-mobil ini kok peok pecah? Kenapa jawabannya ya sering tabrakan, jadi sering single serempet ya. Terus, kalau serempet-serempetan biasanya marah-marah. Enggak, uh, Marah. ya. Kalau keserempet, ya marah. Ya, suaranya keras-keras juga. Turun dari mobil, kadang turun dari mobil. Cuman ada satu yang menarik di sini. Apa yang menarik? Begitu ada orang itu teriak-teriakan marah-marah maki, saling memaki. Orang yang lewat itu lihat, cuman mengucap sallallahu ala nabi. Loh, maksudnya alaihi. Itu yang lagi marah langsung. Allahumma maksudnya sama alaihi. Berhenti marahnya salaman. selesai. Eh, ya, coba, kalau kamu lagi marah sama temanmu, terus Ustaz Is ngomong sallallahu ala nabi. Bukan wayangnya salawat Ustadz. Ini bukan waktunya sholawat, bukan, ini saya lagi marah, bukan waktunya sholawat. bawa shalawatmu di masjid, bukan di sini, Masya Allah. Ustadznya dimarahin pula ini ya. Enggak usah nasih-nasihatin, ini bukan waktunya shalawat, ini mobil besok, ini peso ini. Jadi mobilnya sama nabinya lebih hebat mobilnya. Hebat. saudara-saudara muslim yang di mesir itu paham cintanya sama Nabi SAW. Sehingga ketika lagi berkelahi muslim sama muslim marah gitu ya. Sallallahu ala nabi Allahumma sama Rasulullah. Mandek tuh langsung. Allahumma Berubah jadi mesem salaman. Wes Dunia gak penting. Umat Rasulullah salam. Ini cuma dunia. Kamu umatnya Rasulullah sama Rasulullah. Kita dulur, saudara. Selesai. Coba kalau kita bisa praktek begitu asik ya. ya tapi jangan jangan prakteknya nunggu berkelahi dulu. Berkelahi baru disolawatin. Gak begitu. Maksudnya kalau ketemu solawat. Ini ada fadilah-fadilah orang kalau ketemu salaman sambil sholawat Itu ada riwayatnya semua. Cuma nggak mungkin toh setebal ini mau dijelaskan 30 menit mungkin nggak, nggak mungkin. Kangen ya pengen dengar yang begini-begini. Riwayat-riwayat ulama pelan-pelan, dikit-dikit saja. Nanti kalau kalian dengernya banyak kan jadi ustadz semua. Wa umaru iza qama min majlisihi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anuh, beliau itu kalau bangun dari tempat duduknya, jadi kata majlis itu, tempat duduk, banyak orang salah mengartikan, doa kafarotul majlis, doa penghapus majlis, kafarohnya majlis, dikira itu penghapus dosanya pengajian, pengajian enggak ada dosanya, pengajian kan enggak ada do dosanya, doa kafarotul majlis, itu maksudnya doa menghapus, kejahatan, keburukan yang terjadi di tempat dudukmu makanya dianjurkan bacanya min majlisi siapa yang bangun dari tempat du, duduknya suruh baca subhanakallahumma bihamdika sampai akhir itu ya itu doa bangun dari du, duduk diawali basmalah dan sholawat atau diakhiri dengan shola, sholawat maka yang terjadi di duduknya dosa-dosa dihapus sama Allah subhanahu wa ta'ala kalau duduknya nggak punya dosa, ngaji. Tapi waktu bangun dari duduk, entah itu di pengajian, entah nggak di pengajian. Ya kan bisa di rumah lagi baca Al-Quran, di rumah lagi zikir, wirid. Bangun baca itu, dimanapun, maka dikasih stempel sama Allah Ta'ala. Kebaikan yang kamu lakukan selama duduk diterima sama Allah Ta'ala, kabul. Itu namanya majlis dari tempat dia du, duduk. Nah, dikatakan bahwasanya Khalifah Omar bin Khattab anhu setiap kali bangun dari tempat di mana beliau duduk, ala Rasulillah wasallam. Beliau baca solawat dengan suara keras. Allahumma salli wa salli Besok praktek, nanti praktek ya. Nanti kan bubar majlis, bangun toh, bangun baca solawat. Makanya ada istilah itu orang-orang kalau mau selesai pengajian ada yang teriak atau Nabi. Allahumma Terus berdiri semua pergi, ya selesai itu. Bahwasanya majlisnya udah selesai. Selesailah kita bangun sama baca solah solawat. Ini termasuk amalannya sahabat dan diantaranya amalan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersolawat dengan suara yang keras ya ketika bangkit dari tempat duduknya. Fakirullahu fi maka beliau ditanya kenapa kalau bangun dari duduk baca solawat dengan suara keras. Beliau pun menjawab radhiyallahu anhu man ahabba syai'an akthara min dzikri. Siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut yang dia cintai. Saya cinta Nabi SAW, maka saya senang menyebutnya dengan suara keras. Ya, nyebut Nabi Muhammad SAW. Ini diriwatkan oleh Imam Al-Bahaki dalam Syibul Iman. Nah, jadi, eh, yang seperti itu, baca solawat bangkit dari tempat duduk, bukan karangan para ulama ulama tapi betul-betul perintah Nabi dan amalan para soha sahabat sehingga dikatakan oleh pengarang kitab ini waraitu sair amal falam thawaban min majlisin yusallaf alaihi fihi Rasulullah SAW. saya tidak melihat saya sudah melihat semua amal dan saya tidak melihat satu amal yang pahalanya lebih banyak di suatu tempat seperti amalan yang di tempat itu dibacakan sholawat pada Nabi Muhammad s.a.w. Jadi kalau satu tempat ada sholawatnya itu pahalanya paling banyak. Alhamdulillah kalau ya, nahdlatul ulama para haba'i, para kia'i ya para haba'i, para kia'i itu wajib mulai pakai sholawat, bubarnya ya baca sholawat, baca sholawat ya. doanya ditutup dengan sholawat, diawali dengan sholawat sholawat. Makanya kalau di Masjid ar selalu saya awali dengan surat yasin dan baca sholah, baca sholawat. Biar apa? Ya kalau ilmunya enggak dapet, sholawatnya pasti dapet gitu. Ya kalau ilmunya kita ngantuk, enggak dapet. Tapi sholawatnya pasti dapet. Sholawat ini walaupun dalam keadaan bagaimanapun, ya tetap sholawat. Ya pahalanya luar, luar biasa, barokahnya luar biasa. Karena itu dikatakan bahwasannya para ulama salaf radhiallahu anhum ajmain, beliau-beliau itu setiap kali bangkit dari tempat duduknya, beliau membaca sholawat pada Nabi Muhammad s.a.w. wa, wa s.w. ikhwani sebagaimana tadi dikatakan yang bangun dari tempat duduk, nggak zikir, nggak sholawat, aromanya seperti uh, lebih busuk daripada aroma bangkai. Lebih busuk. Jadi kalau dibalik, siapa yang duduk baca sholawat, aromanya wangi, aromanya harum. Ya, dan enak loh, gak usah bayar, gak usah beli parfum, ya, tapi ya tetap pakai parfum loh ya. Maksudnya ini kan gak bayar, sholawat tuh bayar enggak? Enggak. Kalau sholawat gak bayar kok kita berat ya. Beli parfum, bayar enggak? Bayar. Beli enggak? Beli. Beli sabun, bayar enggak? Bayar. Beli enggak? Beli. Mau pakai sabun gampang atau susah? Susah. Mesti lepas ba? baju. Betul kan ya? Terus kalau pakai parfum, kira-kira lima botol, disemprotkan semua. Jadinya harum atau buat kelengar? Mabuk. Betul kan ya, ma? Mabuk. Sudah bayar, kalau kebanyakan buat pusing, benar kan ya? Sabun yang bayar, makanya ya repot, meski lepas baju, mesti ya pakai air, coba sabunan enggak pakai air gitu. Kira-kira bagaimana? Ajib boleh dipraktekkan nanti. Kira-kira seperti seperti apa? Ini sholawat kepada Nabi SAW alaihi enggak bayar gratis. Fasilitasnya semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah lidah kita, mulut kita. Tinggal ngucap, Allahumma shalli wa sallim Semakin banyak, semakin harum dan tidak membuat kita jadi mabuk keharuman. Tapi semakin banyak kita solawat, semakin harum, ruhnya semakin enteng Orang tuh kalau udah ruhnya ringan, sumpek itu hilang. Nah ini yang buat orang-orang ini sumpek gak hilang-hilang, ruhnya abot. Kenapa ruhnya abot? Karena nafsunya terlampau dituruti sehingga ruhnya itu nempel, lengket terus sama bumi. Ya, ketarik ke bumi. Jadi kena masalah? ya semakin berk, berk, berk, gitu, repot. Tapi yang banyak solawat, insya Allah, ruhnya ringan, terbang. Ruhnya udah ter terbang, kena masalah, masalahnya ucul sendiri. Belum ucul ya, kenapa ruhnya nih terus kemana-mana. Karena ringan banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW. Lah mumpung kita di bulan Syaban, mumpung di bulan Syaban ini bulan khusus buat solawat. Paksakan diri kita untuk solawat. Mulai dari yang simple, biar jadi kebiasaan terus seumur hidup. Ajarkan pada diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, sahabat kita. Tentunya kalau sama orang tua, ngajarinya ya pakai ilmu. Enggak terus bapaknya diparani, Pak, Pak kalau bangun baca sholawat, kalau tidak mampu loh Pak. Anak kurang ajar itu. Kalimatnya betul, tapi kalau begitu namanya anak kurang, kurang ajar. Ya, caranya gimana? Praktek saja, bangun baca solawat duduk baca solawat terus di depan orang tua seperti itu. Sampai nanti orang tuanya itu ketularan. Paling ndak kenanya nah kamu kalau bangun kok baca itu kenapa? Kata Habib Novel, biar wangi. Iya, eh, biar wah, wangi. Nah, Habib Novel diajari siapa? hadits Nabi, karena kalau ndak baca, aromanya busuk lebih dari bang, bangkeh. Berarti kalau baca wah, wangi. Nah kalau wangi kan seger sehingga menyegarkan sekelilingnya, sekelilingnya jadi se -segar. Nah ini termasuk salah satu cara untuk kita membuat rumah kita, wilayah kita itu kalau masuk ke situ siapapun jadi adem. Makanya yang punya suami suka marah-marah, ya solawatin. Jangan suaminya di solawatin, Allahumma ala muhammad. Allahu Jangan begitu caranya. Maksudnya solawatin bagaimana? Kamar biasanya tempat tidur di mana. Ruangan yang dia biasa marah-marah di mana. Udah suaminya pergi jenengan di situ. Salah wangi Allah. Begitu harum suaminya pulang masuk ruangan kaget dia. Mau ngamuk gak punya gak punya alat buat ngamuk. Ruhnya diajak turun gak mau. Maunya terbang. Mulai bingung ini kok enak di ruangan ini ya. Jadi betah itu nanti. sholawatin ini enggak. Suaminya ngamuk-ngamuk, istrinya super ngamuk. Masya Allah. Podoh ngamuk ya, eh, remuk. Gak ada solusinya. Satu cari solusi, satu emosi, satu cari solusi. Dan solusinya itu. Rumah kita ini disolawatin. Solawatin, kamarnya solawatin, ruang tamunya solawatin. Manapun itu. Dapur tuh tempat kita masak solawatin. Biar wangi dapurnya sehingga makanan dimakan nanti beraroma solawat wajib ya sekarang aromanya macam-macam gitu ini aroma solah solawat Barokahnya itu luar luar biasa nah, kelihatannya simpel sederhana pemirsa dimanapun anda berada silahkan ya silahkan diamalkan ilmu untuk diamalkan bukan sekedar didengarkan dan jadi tontonan wah nonton YouTube-nya Habib Muhammad sama Habib Novel ajib, nonton toh tapi gak diamal no diamalkan ada yang cerita sama saya ini Beb, ada yang sudah puasa Dawud ya dilakoni solawat ya dilakoni tapi kok rezekinya masih seret saja ya Bibi ya tak jawab lah itu dia bisa solawat bisa puasa Dawud tuh rezeki itu itu rezeki yang luar luar biasa yang lainnya duitnya banyak tapi nggak bisa solawat Ayo pilih mana, mas-mas nih pilih mana. Duit banyak gak bisa solawat, atau bisa solawat gak punya duit. Mesti ngeyel. Solawat banyak? Duit. Oh, takutnya sama duit kok luar biasa. Nyantai aja gitu loh, orang yang rajin solawat itu pasti selalu punya duit. Enak mana? Megang duit terus, atau ketika butuh ada duit? Ayo. Pilih mana, saldo selalu terisi atau ketika butuh saldonya ngisi. Lu nyimpen duit itu repot. Tuh ya? Repot enggak? Megang duit, ngantongi duit kan repot. Tapi enak atau begitu mau bayar terbayar. Enak enggak itu? Pilih yang mana jadi? Mesti tetap pilih. Yang saldonya banyak B. Jamaah ngeyel. Ya, intinya jangan fokus ke duit. Baca solawat itu bisa baca solawat banyak itu rezeki yang luar. Luar biasa, kok kamu rendahkan solawatmu dengan duit. Saya udah baca solawat banyak, babe, tapi kok rezeki masih seret. lah Kamu tuh gak sadar, kamu lagi dikasih rezeki lancar namanya, baca solawat, sholawat. tuh solawatmu dapat jenah yang luar, biasa kalau nggak percaya matio omong ini. Ya tapi jangan bunuh diri, ngerokok. Na'udzubillah, amin, wa'alaikum. Artinya kalau malam hari ini meninggal dunia karena banyak baca solawat, terus malaikat Israel datang menjemput, Masya Allah. Suargo. Masyarakat aja ngomong, wah meninggalnya indah ya ketika solawatan. Betul ya. Indah. Dinilainya in? indah. Coba ada dua orang duduk, yang satu ngitung duit, satu baca solawat, pegang tasbih. Sama-sama meninggal dunia. Omongan masyarakat bagaimana? Mati ini cek ngitung duit. Mati ini cek ngitung duit. Dia meninggal lagi ngitung duit. Itu konotasinya positif atau negatif? Konotasinya apa? Positif atau negatif? Yang satu, meninggalnya lagi sholawatan, Masya Allah, sambil dihitung, betul. tuh. Konotasinya positif atau negatif? Nah, kamu pilih yang mana? Meninggal ketika ngitung duit, ngecek saldo, atau ketika baca sholawat? Pilih yang mana? Giliran kini baca sholawat. Giliran berikutnya, banyak duit. Setak dengak no kabeh duit, akeh berkah amin. kok dibingung-bingung duit. Punya duit, gak punya duit, gak jadi masalah. Tapi kalau gak punya iman itu masalah. Ya, Gak bisa sholawat, gak bisa istighfar, itu mah masalah yang sesungguhnya yaitu. Makanya kalau kita mudah sholawat, mudah istighfar, weh masya Allah sini sini kami yeah. iya mau ceramah apa hari ini mau duduk doang mau duduk doang gaya bener bahasa Jakarta <tik> Ali Abdul Qadir ya ganteng betul anak siapa nih Masya Allah Oh anak Pak novel <tik> makasih ya nak ya. lanjutkan duduk ya, nak. Oh gini aja bahagia Uh, bahagia kok gila Wangel Ngobrol sama anak gini bahagia enggak? Bahagia. Mumet duit, mumet duit. Punya anak lucu. ya, Punya keluarga, punya orang tua. Mumet duit, mumet duit. Aneh itu. Jangan sampai duit buat mumet. Enggak punya duit tapi tetap bahagia. gitu aneh kenapa? Toh? Kenapa? Ini biasanya para istri ini. yang enggak bisa, enggak punya duit kok bahagia. Susah. Ya susah. Saya tidak mau teman-teman saya di apa ya dikuasai oleh yang namanya uang. Pokoknya orang itu ikhtiar saja, kerja, usaha, ya usaha. Hasil enggak usah dicari. Usaha itu iba, iba, ibadah Hasilnya apa terserah Allah Taala. Yang penting usaha. Tapi solawatnya, zikirnya ini uh, harus lebih usaha, yang lebih banyak solawat zikir, solawat zikir, solawat zikir ngaji cari ilmu. Wes nanti kan kelihatan. Di hati itu kelihatan. Hati kita sendiri, enggak usah ngurus orang lain. Orang mau nilai apa kita terserah. Hati kita akan kerasa. Oh, saya udah usaha, saya udah kerja. Tenang hati saya, enak adem, enggak kemrungsung. Saya usaha sungguh-sungguh. Oh, Nabi itu kalau kerja ya sungguh-sungguh, -sung. sungguh-sungguh. Saya kalau kerja ya sungguh-sungguh. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kerjanya juga sungguh. Sungguh. Khalifah Umar bin Khattab kerjanya sungguh? Sungguh. Tapi sholatnya jauh lebih sungguh? Sungguh. Ibadahnya yang mahluk itu jauh lebih sungguh? Sungguh. Kalau begitu artinya adem ayem. Nah, sekarang kita praktek. Nanti bangun dari sini setelah doa, bangun baca salat sholawat. Setuju? Jadi yang gampang saja apa, Allahumma salli ala sallina Muhammad Walaillohu atau ala ala Muhammad terserah pribadi masing-masing. Pokoknya Bismillahirrahim. Kemudian baca solawat sama doa kafaratul majlis. Nanti kalau mau pulang meninggalkan majlis. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca sebelumnya untuk siapapun yang sudah andil uh, untuk pelunasan tanah pembangunan dan semua kegiatan majlis ar Saya ucapkan jazakumullah khairan dan bagi yang berminat ikut andil uh, silakan transfer ke nomor rekening yang sudah biasa di-share oleh kawan-kawan dari Majlis Ar-Rollah. Jazakumullah khairul jazak di dunia wal-ukhra. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahibabirahmatillah a'adadama fi ilmillah salatan wa salamat daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farhi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري اللهم ياعالم بحالاتي ومطلع على سرائري والنياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز أن خطيئاتي وزلاتي. وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي في ديوان ساداتي wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridaq mustaslimun likadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa al bi asfiyak wa sallallahu ala siddhina Muhammadin wa alaihi wa sallam alamin amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi nabi